Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Serebno Kali ini akan menyampaikan tutorial video konferensi Webex Terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwa Webex merupakan video konferensi Yaitu sebuah aplikasi online yang dikembangkan oleh Crisco yang membuat para pengguna saling berkolaborasi lewat gambar video dan suara dari manapun secara lebih mudah Web mengkombinasikan komunikasi lewat telepon dengan tampilan di layar komputer tidak ada perangkat keras yang harus dibeli maupun perangkat lunak yang harus diunduh dengan aplikasi ini, baik perusahaan maupun pengguna perorangan bisa mengurangi biaya operasional dan membuat pekerjaan lebih efisien. Kali ini, WebEx dimanfaatkan untuk dunia pendidikan dalam penyampaian materi daring. Bagaimana cara bergabung ke WebEx? WebEx adalah tool untuk melakukan pertemuan atau meeting secara online tool ini merupakan tool yang dikeluarkan oleh Gisco, di dimana webbing saat ini menjadi media yang paling populer dan banyak digunakan oleh orang-orang mulai dari perusahaan kecil menengah sampai dengan perusahaan besar untuk melakukan rapat rutin antar pekerjaannya secara online pada saat seperti ini ada Virus uh, Corona Maka Webex sangat Bermanfaat sekali Berjasa kembali Untuk dunia pendidikan dalam menyampaikan Materi-materi secara daring Untuk siswa-siswanya Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Webex Di antaranya yaitu Yang pertama Pastikan peserta sudah memiliki Koneksi internet pada perangkat yang akan digunakan untuk mengakses situs Webex yang kedua Webex dapat diakses melalui perangkat laptop PC maupun smartphone yang mendukung untuk menjalankan browser yang ketiga pastikan peserta sudah menginstal browser pada perangkat baik itu musilah ataupun Chrome Baiklah kita mulai tutorial untuk video konferensi dengan Webex kemudian untuk memulai ini kita masukkan link kita kita ketik webex.com maka tampilannya seperti ini kita pilih video konferensi online meetings screen share Webex ini kita klik kita klik bisa terbuka maka tampilan awalnya adalah seperti ini Webex is when the world need a koneksi komunikasi and kolaborasi yang kita perhatikan adalah menu host join shake dan start for free start for free ini kita gunakan untuk pembuatan room karena kita ini ingin tutorial memasuki room, maka kita yang kita klik adalah join. Kita cari join di sebelah kanan atas ini. Setelah kita klik, maka muncullah tampilan menu seperti ini: join a meeting. Di sini, join a meeting ada kolom yang di sini tempat menuliskan meeting numbernya kita tuliskan meeting number dan dari 9 angka ditulis tanpa spasi setelah kita tuliskan kemudian kita enter kita enter sebelumnya kita pasti ada perintah meeting number tadi sudah diisi nama, nanti. kemudian ada password password kita masukkan satu dua tiga empat lima kemudian oke okay. maka start Cisco Webex meetingnya mulai di sini ada tampilan bambang supripto personal room yaitu ini adalah room miliknya bambang supripto kita masuk ke area video konferensi ini adalah tampilan proses masuk ke area video konferensi kita kita tampilannya awal seperti ini. Kita sudah berada di area video konferensi. Yang kita perhatikan adalah di sini ada file, edit, share, view, audio, partisipan, meeting. Ini menu-menu Terus di sini ada pemiliknya, bos, Ini ada tampilan nanti kita untuk. Rajinnya, apabila kita akan menampilkan mata materi terus, ini adalah kamera. Ini adalah partisipan yang mengikuti video konferensi kita. Yang di bawah ini ada tampilan uh, mikro, kamera, ini untuk pengisian partisipan ini, chatting. Ini untuk memulai kita menyetel audio dan videonya Ini adalah tombol keluar Sekarang cara mengaktifkan audio video konferensi Kita cari Kita klik quick Start. connection to audio Kita klik connection untuk audio, kita klik ini tampilannya setelah kita klik maka kita mengatur level speaker dan mikrofon kita yang atas ini adalah pengaturan speaker yang bawah adalah pengaturan mikrofon speaker berfungsi untuk mendengarkan output suara dari narasumber dan peserta lain sedangkan mikrofon untuk input suara sehingga dapat didengar oleh peserta lain apabila menu kita mode, dicentang tidak aktif sedangkan tidak dicentang adalah aktif langkah berikutnya adalah cara cek fungsi speaker dan mikrofon. kita klik audio kemudian komputer audio setting komputer audio setting kita klik setelah kita klik, nanti kita tes, klik tes di bawah ada tulisan klik tes. Apabila berbunyi, berarti audio kita sudah berfungsi. Langkah berikutnya adalah cara mengaktifkan kamera. Dalam tampilan tadi di area video konferensi, di sini ada ikon gambar kamera. Bukan gambar kamera ini kita klik apabila berwarna merah, berarti ikonnya belum kameranya belum aktif apabila hitam sudah aktif Nah setelah kita klik kamera muncul seperti ini berarti kameranya sudah aktif muncul gambar kita cara mengaktifkan mikrofon untuk input suara saat video konferensi karena perhatikan ini gambar video banyak ada kamera dan ada mikrofon. Mikrofon ini apabila berwarna merah maka kondisi tidak aktif atau mute, dan berwarna hitam berarti sudah aktif. Ketika video konferensi fungsinya apabila ini video konferensi berlangsung ada pemateri maupun wasit yang berbicara maka partisipan wajib mematikan ini sehingga suara tidak begitu bising yang berbicara hanya host atau pemateri saja apabila nanti pada waktu sesi panah tanya jawab maka si penanya baru mengaktifkan mikrofon ini yang berwarna merah kita klik supaya berwarna hitam dan itu kameranya Mikrofonnya sudah aktif. Sekarang, langkah berikutnya adalah cara chatting. Kita bisa menggunakan chatting. Menu chattingnya adalah seperti ini. Setelah kita klik, maka di bawah ini ada tempat untuk menulis pesan. Tempat ini kita tulis, kita tujukan pada host atau peserta lain. Kemudian, kita kirimkan di sini, mengirim pesan. Berikutnya adalah menu untuk melihat partisipan atau peserta yang tergabung dalam video konferensi. Ada gambar orang. Ini apabila kita tekan, kita klik, maka muncullah peserta-peserta yang tergabung dalam video konferensi ini. Dalam bebek ini kita bisa menampung 100 peserta. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah tampilan kita akan menampilkan share atau materi video konferensi maka kita cari menu share aplikasi share aplikasi ini kita tekan maka muncullah uh, menu yang akan kita share Di sini kita cari kita bisa lewat google atau mungkin lewat ppt dan lain sebagainya kita cari misalnya kita ingin meng-share aplikasi dengan ppt kita cari Kemudian tampilan video konferensinya adalah ini PPT-nya. Nah, dalam tampilan ini PPT ini pada share aplikasi ini bisa dilihat oleh seluruh peserta konferensi dalam, nah, dalam video itu. dalam video konferensi ini pada waktu kita nge-share di sini ada tombol stop sharing, post dan lain baginya. Apabila kita ingin mengakhiri maka nah kita stop sharing ini jadi ini tampilannya kemudian apabila kita ingin mengakhiri share aplikasi klik tombol share top sharing atau di atas ini. apabila kita klik berarti tampilan dalam video berarti tampilan PPT ataupun materi lain yang akan selesai demikian tadi langkah-langkah kita ingin meninggalkan tempat konferensi kita maka jangan menyela keluar tapi ada tekniknya yaitu di bawah ini tadi ini bisa ulangi lagi ini mikrofon kamera ini untuk mengecer materi ini untuk merekam ini untuk melihat partisipan ini untuk ini audio nah apabila kita ingin selesai maka tanda silang ini kita maka muncullah tampilan dari live meeting. tujuan live meeting apabila ingin keluar maka live meeting. apabila tidak kita cancel. nah apabila kita ingin mengakhiri maka live meeting kita tekan. demikian bapak ibu peserta uh, pendengar semuanya tutorial kita dalam video konferensi bebek Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini tepat bermanfaat untuk menghadapi situasi corona seperti ini. Kita bisa belajar lewat online dengan daring, dengan Vincon, WBB. Terima, terima kasih. Apabila kita kualitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.